Ayou think? Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. I think less. Dimanapun kalian berada, Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hillia TV.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 Raut wajahnya seperti menggambarkan bahwa Ayu sedang jatuh cinta dari Potroli Aiting 92. Di sini menuliskan sesuatu yang sama nih dengan perasaan yang mimin rasakan saat ini. Berasa lagi lihat orang yang sedang jatuh cinta. Lihat ya Ayu kayak jatuh cinta nih sama seseorang karena sedang menyanyikan lagu dengan wajah yang sangat semringah. Senyumnya yang sangat manja dan juga sepertinya sangat ceria nih. Wah, ternyata Ayu Ting, Ting sudah menemukan nih tambatan hatinya Siapakah itu? Mimin juga masih penasaran Tapi dari raut wajahnya yang sangat bahagia Menggambarkan bahwa Ayu Ting Ting sedang dekat dengan seseorang Dan orang itu adalah orang yang sangat spesial Dan pastinya membuat hati Ayu Ting Ting jatuh cinta kembali Bicara mengenai sosok seorang pria yang sedang dekat dengan Ayu Ting Ting Beliau adalah Boy William Dimana saat wawancara Boy William mengatakan sangat happy Biasa berkenalan dan juga bersahabat Dengan ayu ting ting Setiap hari mereka berkomunikasi Setiap hari mereka menanyakan kabar Satu sama lain Dan kedepannya meminta Agar semua pihak memberikan doa restu Dan juga Memberikan kesempatan Untuk Boy William Agar biasa menjalani Semuanya dengan baik Dan kedepannya tidak ada yang tahu nih Bahwa Wah, Ayu dan juga Boy, mudah-mudahan bisa bersatu. Jadi 0872 konsolapan sama-sama happy doa terbaik aja buat kedepannya ya bang Boy. Dan ternyata di sini ada obrolan menarik Ayu dan juga Kiki serta Boy William. Ternyata di sini Boy William mengakui bahwa ia sangat mengagumi sosok Ayu Tinting yang pekerja keras, wonder woman dan sayang keluarga. Dan Boy suka dengan Ayu Tinting Selain baik, perhatian Ayu Ting ternyata Adalah sosok yang sama Dengan ibundanya Boy Yaitu perempuan yang tangguh mewasarkan anak dan Juga bisa memberikan kebahagiaan Untuk semua keluarganya Mampu bekerja keras dan mampu membahagiakan sebuah keluarga tanpa ada satupun yang terluka. Itulah sosok Ayu Ting Ting yang sangat digemari bahkan Boy tak tanggung-tanggung mengatakan bahwa ia sangat mengagumi sosok Ayu Ting Ting. Kok muji iya ya? Kok gue iya ya? Kok gue iya ya? Kok ayo udah punya anak ya udah sukses sekali udah bisa mandi ayo udah punya anak ya udah sukses kali udah bisa mandi ayo punya anak ya udah sukses kali udah bisa mandi cantik ya udah pasti cantik ya udah pasti cantik ya udah pasti cantik ya udah pasti dia log antara Kiki dan juga Boy William hari ini sungguh luar biasa. Karena semuanya membahas tentang Ayu Tingting dan juga tentang perasaan Boy terhadap Ayu yang memang sangat luar biasa. Dan ternyata di sini juga mereka langsung nih ya video call nih pemirsa. Video call adalah tanda bahwa mereka sering berkomunikasi. Dan di sini Ayu Tingting juga memberikan caption terima kasih banyak sayangku, Boy William. Ayo go go go. Wah, sama-sama memberikan semangat dia dan bajunya juga mirip-mirip ini -mirip Dengan baju yang dia gunakan saat bernyanyi. Wah, memang benar-benar sedang jatuh cintanya Ayu Ting Ting Terhadap sosok Boy William yang memang juga berarti bahwa ia ada rasa dengan Ayu Ting Ting Dan ternyata obrolan mereka berdua antara Kiki dan juga Boy William Boom Trending satu di YouTube pemirsa. Alasan Boy William jarang di TV dan sayang sama Ayu Tingting. Boy William dan Ayu Tingting saling sayang. Boom satu training satu. Emang apapun yang menyebut nama besar Ayu Tingting pasti terkenal viral dan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillah, itulah Respon para sahabat yang melihat Ayu dan juga o Kiki Saputri serta Boy William yang mengusik itu persahabatannya dan Alhamdulillah boom lagi ya trending satu lagi di YouTube pokoknya apapun yang menyangkut nama Ayu Ting Ting pastinya akan menjadi booming nih pemirsa. Oke okay, sama semua di sini juga Ayu Ting Ting sedang live dan ditanya mengenai keberadaan boy dan langsung dijawab dengan sangat lugu seksama dan dengan hati yang lewat bahwa boy sedang ada kerjaan dan tidak bisa diganggu. ya aku lagi kerja kalau lagi kerja dia nggak bisa diganggu katanya. Semangat selalu untuk sehat dan semoga selalu dicarkan apapun pekerjaannya semoga dihalalkan segera A ya robbal A yang selama semua inkaliku perjalanan cinta Ayu Ting Ting yang memang belum menemukan arah yang tepat semoga dengan dekatnya Ayu dan juga boleh memberikan semangat untuk Ayu Ting agar selalu bisa membagikan keluarga tercintanya bagian sahabat semua selamat menyaksikan tayangan yang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, ya. tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu TV bimbinahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia aku lagi kerja, dia kalau lagi kerja dia gak bisa diganggu Cagi aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kerja lah kerja aku lagi kerja. Dia kalau di kerja la dia gak bisa Cagi aku lagi kerja. Dia kalau di kerja dia bisa Cagi aku lagi kerja. Dia kalau di kerja aku lagi kerja. Dia kalau di kerja la dia bisa Cagi aku lagi kerja. Dia kalau di kerja dia bisa Cagi aku lagi kerja. Dia kalau di kerja kerja dia nggak bisa diganggu.